Dapat lagi ku rasa. Ramadan yang indah kini telah tiba. Bulan penuh berkah, rahmat dari Allah. Meski dalam suasana berbeda. Cobaan demi cobaan melanda, kita bersama namun. Sama. Jarak memisahkan, semua telah berbatas Ini ujian bagi kita Bismillah cinta Percaya padaku, percaya cinta Yakin kita bisa lalui semua jatuh padanya dengan air mata, insya Allah Ramadhan membawahi hikmah Bismillah cinta, percaya cinta. Bismillah cinta, percaya cinta. padaku percaya cinta yakin kita bisa lalui semua segala cobaan yang datang mendadak bismillah cinta penjatkan beberapa dalam kuasa bersujud padanya dan